I feel the blood creeping up from the heathens God will, got fight, got pride, got reason If they wanna go weed, then you know I'm gonna feed them If you come for Launching new Hyundai Palisade di Indonesia minggu ini I'm seeing. take me for granted and you know I'm leaving I'm gonna take what's mine with the webs I'm weaving I could take this crap from seeing to believing got Gotta taste for blood Aktivitas peluncuran model baru PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) masih berlangsung. Setelah memperkenalkan minivan low profile Hyundai Stargazer, HMID akan memperkenalkan SUV andalan barunya, Hyundai Palisade baru. Nah. We're doing is a tough... Sesuai undangan yang diterima penerbit Detikoto, peluncuran model baru Palisade akan dilakukan pekan ini Tepatnya Kamis, tanggal 28 Juli tahun 2022, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat Acara peluncuran New Hyundai Palisade dilakukan secara offline di Jakarta Fight, yeah, I'm here to get it I got drive, got sight, always have a vision I don't by at night, I be in my feelings a be fight. need time, and I'll soon be winning I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go weed, then you know I'm gonna feed them If you're coming for me, hope you're ready for a demon I can feel the blood creeping up from the heathens Got will, got fight, got pride, got reason If they wanna go weed, then you know I'm gonna feed them it sebagai informasi HMID pertama kali memperkenalkan Hyundai Palisade di Indonesia pada akhir tahun 2020 saat itu SUV ala Amerika dijual di pasaran dengan harga mulai dari 777 juta rupiah hingga lebih dari 1,078 miliar rupiah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 New Hyundai Palisade sendiri dipamerkan ke seluruh dunia di Amerika Serikat saat New York International Auto Show pada April tahun 2022 Palisade terbaru ini telah mengalami perubahan besar pada eksterior dan interior Perubahan paling mencolok adalah grill miring, yang kini melebar ke atas LED vertikal bumerang tebal, telah didorong ke tepi luar pelindung. Jika sebelumnya menggunakan desain grill dengan emboss chrome Palisade kini menggunakan bahasa desain parametrik Joel Pattern Yang sudah terpasang di Tucson Bumper belakang Hyundai Palisade 2023 telah didesain ulang Memberikan kesan SUV yang bertenaga di sisi lain Mobil ini juga menggunakan desain velg baru berukuran 20 inci dengan total 15 palang. Masuk ke dalam Hyundai Palisade 2023, desainnya telah dirubah. Kini setir serta ventilasi udara tipis melebar di dashboard. Sementara itu, layar infotainment 12,0 inci kini menjadi standar. Port USB charger juga telah terhubung ke semua baris kursi. Palisade juga memiliki kursi pengemudi yang mencakup fungsi pijat. Sedangkan baris ketiga memiliki kursi berpemanas dan baris kedua memiliki sandaran kepala dan ventilasi untuk kursi. Shots at the enemy, I'm gonna make it to the top, leave a legacy If I got something to say, you better let me speak Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up I'm too honest when I take a few shots, they're too toxic, need to take a new song Nuconosis <laughs> Palisade memiliki banyak teknologi modern, misalnya, cermin digital sekarang menjadi pilihan, sementara pengisian daya nirkabel lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, versi terbaru dari Hyundai Digital Key memungkinkan pemilik untuk menggunakan iPhone, Apple Watch atau Samsung Galaxy untuk mengunci, membuka kunci, dan menyalakan kendaraan alih-alih kunci, atau pengemudi dapat menyalakan kendaraan dari jarak jauh melalui kunci atau aplikasi BlueLink. up'm like a weapon I'm that sharp as many but got hard i'm ready to change scars to endvy to win large and plenty i like to play fast never change back calling calling out I'll pay back because i'm Palisade 2023 juga merupakan kendaraan pertama Hyundai yang menawarkan siaran Wi-Fi. Dari segi keamanan, Palisade kini dilengkapi dengan sejumlah fitur keamanan canggih termasuk bantuan penghindaran tabrakan ke depan. Bantuan Penghindaran Tabrakan Titik Buta, Bantuan Keluar Aman, Peringatan Perhatian Pengemudi, Bantuan Sinar Tinggi, Kontrol Pelayaran Cerdas Berbasis Navigasi, Bantuan Pemeliharaan Jalur Bantuan, Bantuan Mengemudi Jalan Raya, Bantuan Penghindaran Tabrakan Lalu Lintas Belakang, Bantuan Penghindaran Tabrakan Terbalik, dan Bantuan Parkir Cerdas Jarak Jauh.